Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Delineza Official. Pada hari ini saya bersama salah seorang dosen ya di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Persediaan Zamani bersama uh, apa? Armando Nine, Armando Fernando sebagai mahasiswaan Beruntung uh, sekali kita yang selalu stay di channel di Vision ini Kita akan berbicara tentang kampus sekolah tinggi informasi yang berada di Bogor Baru. Mungkin kita masih lagi bersama kita. Alhamdulillah saya uh, bersama media-media pemirsa sesuatu. Tentunya saya ingin mengupas ya sedikit tentang kampus sekolah tinggi informasinya. Hai Pak Salamat sore ya. sore ya. Ya, selamat sore. Saya menjelaskan sore. Oleh dulu sedikit memperkenalkan di Bapak di acara saya ini dan eh semua eh kenalkan saya Anung Fernando wakil ketua 3 Sekolah Tinggi Farmasi Riau. Yang tugas menangani kegiatan-kegiatan masih sore masuk salah satunya yang sekarang uh, sedang berjalan di desa Gunung ini itu kegiatan bakti informasi bulan uh, kita di sini melakukan kegiatan bakti kita itu di desa Gunung su bersama dengan Bapak Didi uh, yang sudah membantu kami ini eh pak mahasiswa kami untuk kegiatan di sini baik Sekira Bapak bisa ceritakan tentang sekolah ilmu tinggi informasi ini, berdirinya dari kapan dan keberadaan atau posisinya di mana? Ah, ya. uh, kampus sekolah tinggi informasi ini uh, kita uh, berdiri tahun 2002. Uh, itu dulu di kalau pertama itu dulu di Jalan Matimuran. Jalan di Ketimura. nah, Itu di bawah naungan Yayasan Universitas Gelo. Oh, ya. uh, Yayasan Universitas Riau. Jadi Uh, kemudian baru di tahun 2006 uh, itu kita uh, karena kampus di jalan petirura itu ada kecelakaan ada kebakaran iya, iya, iya. uh, jadi kita pindah ke kampus yang di panang yang di sekarang itu di jalan kamboja iya, iya. Uh, jalan kamboja iya. uh, panang kita ada dua hobby yaitu uh, dan medika parmasi itu cuma fear parmasinya uh, ya, saja ya? iya, itu semua baik uh, selanjutnya Pak sekolah tinggi umum parmasi ini sampai saat sekarang ini sudah menamatkan mahasiswa kalau boleh tahu? kalau oh, itu yang sudah kita tamatkan itu sudah atau bergaya saja itu sudah yang ke-18 ke-18 rata-rata yang sudah itu uh, 60-100 orang oh iya. rata -rata, hmm. hmm. dan kalau yang kita itu sudah uh, lebih dari 100 orang oh, uh, uh, biasa dan di, di berbagai tempat. tempat? itu di wilayah kampar kira-kira lama justru yang mahasiswa kita rata-rata dibayar sebagian besar tiga puluh sampai itu dari berapa? Ya. nggak ya. dan rata kembali lagi ke empat. Oh, iya, tempat. Tempat. Uh, bagaimana tingkat penyerapan mahasiswanya Pak, ke dunia kerja di sepanjang tahun baru? Uh, kalau yang sudah uh, yang sudah, uh, yang tiga uh, itu karena mereka sudah langsung profesi ya, fakusi. iya. Uh, jadi itu bisa dikatakan 100% bekerja. Nah, nah. ternyata kita sekolah setinggi informasi ini Uh, prospek Kedepannya sangat bagus sekali Langsung diserap oleh apa punya pekerjaan yeah. Seperti itu ya Baik, uh, nih sekarang ini ceritanya Tadi katanya ada bakti uh, Farmasi ya yeah. Itu program seperti apa itu maksudnya? Apakah wajib dari kampus Atau memang ekskulnya seperti itu Ya, yeah, uh, Ini uh, sejak tahun 2011 Mm -hmm. nah itu kita menurutkan karena tuntutan dari dunia pendidikan dari kementerian yeah. uh, uh, pendidikan mm -hmm. itu kan untuk pendidikan karakter. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Nah jadi pendidikan karakter itu bisa didapat itu hanya dari keseharian ya, dan uh, kreatifan mahasiswa. Jadi kita buatlah uh, kegiatan kegiatan yang bisa mm -hmm. untuk mahasiswa kita bisa dapatkan karakternya di lapangan. Nah, hmm. yuk kita melakukan pembinaan kita kali dengan ilmu organisasi dan kegiatan, yeah. dan baru kita serahkan untuk bisa mengabdi di tengah masyarakat. Hmm. Uh, hmm. Maka itu menjadi kewajiban bagi setiap peserta. Apakah masyarakat. itu sudah masuk ke apa sistem kredit point uh, ini? Ya, yeah. uh, yeah. uh, uh, sekarang ini terkait dua kata kita jadikan uh, satu kredit point yeah. uh, uh, untuk uh. nantinya digunakan untuk memenuhi. Uh, surat keterangan penampil jasa. Iya. Yeah, yeah. uh, so, jadi ya? aktivar mahasiswa bisa dilihat oh. di situ. Uh, jadi orang yang akan menggunakan lulusan kami nanti sudah bisa melihat orang, orang ini aktif gak dia oh, punya prestasi gak nanti. SKP itulah nanti akan bisa yeah. uh, dimilikikan oleh mahasiswa. Baik. Nah sekolah uh, tentang kefarmasian ini tentang obat-obatan ini kabarnya di Bekambaru bukan hanya di Jalan Kemboja, pak ya. Tapi kira-kira bisa enggak bapak ceritakan di e, penonton saya dari channel Mediasity ofisial kira-kira keunggulan kita nih nah, yang dikemukakan ini seperti apa gitu? Ya, cuma kita semakin hari itu saya pasti ada kompetitor oh, ya kita harus terus dia ada yang kita ada dua uh -huh. kompetitor yang baru buka ya uh -huh. uh, dan uh, syukurnya kita yang pertama yang tua, tua ya, ya. yang uh. tua yang pula yang penuh dan alhamdulillah kita yang tinggal S1 itu sudah uh, akreditasi B. Iya. Yeah. Dan mm -hmm. sekarang sedang pengajuan untuk akreditasi uh, untuk yang profesi apoteker. Oh, apoteker. Uh, dan untuk institusi kampusnya sendiri mm -hmm. itu akreditasinya sudah B. Oh, sudah dan dan kita mau mengajukan lagi nih di bulan ini. Oh ya, mudah-mudahan hmm. ini ya, bisa, bisa, bisa, bisa, ya. bisa lebih baik lagi, lebih baik lagi nah. seperti itu ya. Nah, di samping tadi ada kegiatan uh, bakti sosial, kira-kira ada kegiatan lagi dari ya. kegiatan bakti farmasi ini kegiatan nah. sosial nah. dalam beberapa be bentuk. Uh -huh. uh, kemudian juga dengan kegiatan ini uh, ada terjadinya kerapatan mahasiswa. Yeah, uh, yeah. Uh, Tahun baru dengan angkatan yang sudah yeah. yang, uh, lebih dulu masuk insipan, mm -hmm. dan juga dengan dosen yang mm -hmm. ikut hadir di lapangan bersama dengan mahasiswa. nah hmm. uh, kebetulan di Gunung Bungsu sudah kali yang ketiga ya dilaksanakan di yeah, yeah, yeah. bakti uh, formasi ya di bidang apa ini kira-kira uh, boleh disampaikan kepada para penonton kenapa uh, dan ceritanya seperti apa bagaimana atau tempat yang mm -hmm. dicari oleh pihak di kampus ya yeah. uh, memang. Dan nampak sampai tiga kali ya oh, Kemudian iya. sama daripada kalau kita pergi rumah makan iya. Kalau sekali terasa enak, iya. pelayanan ya. nyaman, pasti terima lagi <laughs> ya. Nah, kalau <laughs> seperti itu juga, iya. ya. uh, kami di respon di Desa Rumun Yusuh Pasti iya. kami dalam perumahan kegiatan iya. bisa diterima dengan baik oleh dari 10 iya. Dan itu juga sebaliknya yang bisa dapetkan oleh masyarakat kami juga lebih banyak untuk berkomunikasi dengan masyarakat iya. nah, karena masyarakat di Rumah Suni aktif dan dilatih dalam interaksi tapi kalau anak kami diam, karena disuruh dia akan ngomong jadi anak, anak kami dengan Jepang Sal harus iya. Wah, Nah, disuruh itu untuk aplikasi ini yang bisa ditunjukkan terus anak -anak. tentang lokasi ini seperti apa? apa? Nah, kalau untuk Pekasi kita uh, biasa mencari iya. yang lokasinya itu kalau bisa kita lokasi camping kita itu tidak mengganggu lah keluarga oh, nah, uh, karena uh, ada tempat yang lebih uh, besar di pinggir sungai pinggir sungai yang ya? Yang karena saya. masalah CK nanti iya CK ya nah, karena, karena itu berapa biasanya peserta ya? peserta rata-rata di 250 sampai 300 luar biasa nah itu ya, nah. karena peserta saja itu kalau yang sekarang itu udah 240 mm -hmm. nah itu ditambah dengan Kasih, itu jawabannya. Nah itu kurang lebih uh. di lapangan itu kita akan ada di perang ratus. belum ada dosennya lagi ya? Lalu nah, lagi dosen mm. lagi pikir nanti mm. ya. Sambil piknik lagi gratis kalau ya? Selamaan <laughs> sekarang giling kan? Ya. Giling giling ya, betul sekali. Terlihat sekali, ternyata bagus sekali program sekolah informasi <gulis> <gulis> ini. Di samping juga belajar di kampus <gulis> dan juga mereka mempelajari cara e sosialisasi sama masyarakat yang pada akhirnya juga itu menjadi pasien terdekat yang lebih sesuai dengan teori seperti itu, ya. Ada lagi yang ingin disampaikan, kalau bagi yang pertama uh, SMA ini, kita jadi. Nah, ya. uh, coba cerita Pak. Oke, okay. uh. kalau yang pertama SMA, terutama yang berusaha yang baru uh, atau SMA, sama sih, yeah. ya, untuk bisa mengetahui uh, sekolah ini, lokomotif hijau, untuk bisa dicek di websitenya, UU, uh, di Pak eh ya dokter saya dokter ini Pak informasi dari cita ya ada itu sumbernya. Baik, baik. Terus ada program beasiswa itu seperti apa ada? Kalau tuh yang beasiswa kita ada untuk KIP, mm yang nomor KIP ya. Nah, kita, yeah. nah itu bisa Sekian, terima kasih. Semoga uh, video ini bermanfaat bagi kita, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.